Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya hormati Bapak Dr. Lukman Hamdani MAI Dan yang saya hormati pula Bapak Bakti Setya SS MA. dan yang saya banggakan teman-teman sekalian uh, sebelum kita mulai kelas hal, kelas pada malam hari ini mari kita membaca suratul fatihah. semoga uh, kita diberikan semoga kita diberi selalu diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu Al-Fatiha. baik untuk selanjutnya untuk memulai kelas saya persilahkan kepada Mr Nugroho oke selamat sore semua ya halo halo halo Mr ini siapa ada Abdullah sama ini ya Alexa ya yang datang ya ya, sama Alexa ya. Halo Alexa. Ya. Halo. Halo Alexa. Halo. Eh Abdullah halo. Halo Mister. Oh ya, oke ya. Alexa ini nanti yang lain tunggu dulu ya. Oke. Uh, selamat sore semuanya. Good afternoon. Ya, selamat petang ya, selamat petang juga selamat sore, selamat petang. Eh, uh, nah. Uh. Nah, dulu ya, Pak Herman saya siapkan materi dulu sebentar. Oke, okay, Abdullah, uh, how are you? I'm fine, teacher. How are you, teacher? Oh, okay, I'm fine too. Thank you for asking, I appreciate that. Um, yeah, eh uh, okay. We we're going to learn about something different. Uh, yeah. Last week we are, we were, we were in recess, ya, yeah. Mari kita istirahat untuk uh, karena kebetulan tabrakan sama ya, tujuh belasan, ya. So hari ini kita mulai belajar lagi, ya. Nah. Materi kita hari ini, uh, uh, itu kemarin kita masih belajar. Ini sekarang kita materinya, uh, ya. Setelah -setelah. Setelah -setelah. Kalau sebentar ya, ini sudah kemarin. Kalau lupa-lupa, kemarin libur dua hari ya. Jadi, jadi ini apa? Jadi lupa sampai mana? Sudah Oke, sampai ini ya? Oke, kita mulai ya. Alhamdulillah, sama ini, sama Alexa. Oke, nah, okay, uh, okay, uh, now we are talking about, time, ya. kita bicara tentang, what is time, apa itu time, what is time, waktu, waktu, ya, oke, okay, time, so we are talking about time, nah, oke, okay, uh, thing, ya, uh, di sini ada ini, tapi tidak, -tidak perlu ini, ya, oke, okay, I'm gonna ask you question, ya, tolong dijawab, ya, Abdullah, ya. What time does he? Uh, what time? Uh, ini saya ganti you ya. What time do you get dressed every morning? Kalau di, ada pertanyaan what time itu artinya jam jam berapa gitu ya. Sekarang saya tanya uh, ke Abdullah. What time do you get dressed every morning? Uh, kamu tuh yeah I get I get dressed at uh, mm -hmm. 10 o'clock okay 10 o'clock get dressed 10 o'clock so uh, what time do you take a bed what time do you take a bed? uh Ill take a bath at okay. 9 30. 9 30. Okay, you take a bed at 9 30 at what time do you wake up I woke up at uh 6, 6 o'clock. Okay, you wake up at 6 o'clock. Okay, in the span of, uh, uh from 6 o'clock until 9, nine, 9.30, nine what do you do usually? Usually, I work out. Work out, okay, good, yeah? Okay, now, uh okay, Alexa, how are you? Are you there? Yes. Yeah. Oke. Okay. Now uh I okay, uh okay. I I I I I want to ask you a question and then please answer it, yeah. Okay. Hey. What? Yeah. What time? Yeah, what time? Bahasa Indonesia nya apa Kalau ditanya what time, jam berapa? Jam berapa? Okay. okay. What time do you do your homework? At uh at uh, 3:00 night. Uh please repeat again. At uh eight. 13 at night at 30 ya at 30 no, ya yeah, at, yeah, at 30 ya at 30 ya at 30 you said 13 just now ya yeah. tadi bilangnya 13. Nah, 30 ya oke okay, good now oke okay, uh, and then uh what time do you go to school do you start school at 7 p.m. 7 p.m. oke okay. yes now, what time do you take a bath yes what time do you take a bath at a 6 o'clock. Okay. I woke up in the morning at 5 p.m. 5 PM. 5 p.m. or 5 a.m.? p.m. 5 a.m. ya, a.m. not p.m. ya. a.m. itu artinya pagi. Kalau p.m. itu so sore, ya. Yeah. Okay. Abdullah sama ini ya. Abdullah sama uh, Abdullah sama ini. Abdullah Abdullah sama Alexa. Kalau a.m. itu artinya Pak pagi kalau PM itu so, sore, lalu okay. ya. so, jangan mix up, jangan jangan ini ya, jangan ter, apa, ter ini, tertukar ya. Oke okay, next ya. Oke okay, ini ya, Fatan sudah datang, halo Fatan? Halo. Oke okay, seems to be offline. Oke okay, next. Uh, nah oke. Okay, uh, balik lagi ke abdullah halo abdullah halo mister oke okay. i have question what time do you uh go to play uh, play with your friends you have i i i go to play with my friends at 4 p.m 4 p.m, 4 PM. okay uh, is, is that your uh your neighbor or your Uh, your neighbor friends atau uh, teman-teman di tetangga atau gimana? Temannya. Hmm. Quite far from my home. Okay, so it means your, uh, ini ya, your, aku uh, tidak tahu, your, perhaps in in the same village dalam satu kampung. What, Mister? Uh, are your friends uh, live in this? Uh, do your friends live in the same village thank you yes okay it means your neighbors Mas, berarti kalau walaupun tinggal satu desa itu bisa disebut tetangga the neighbors okay nah. okay uh, Alexa halo yes okay uh, what time do you go to play uh, 5.30 pm Uh, are, are your friends uh, neighbors? Are your friends are neighbors? Uh, what is this neighbors? Neighbors mean tetangga. Uh, no, no, oke. Okay. Bunda, ada ayah. Who are they? Teman-teman Alexa, temennya dari mana? Teman ngaji atau teman apa? Belum, Abah. Ayah ada Bunda. Eh uh, now. No. oke okay, ya. Wait a minute. Oke, okay, uh, next, uh, last two ya. Ini sini ada Patan. Halo Patan. Sudah ini atau ini? -tad... How, Tadi haus oh. dong. Tadi baru maji Sarah. Oke, okay, enggak apa-apa ya. Oke, okay. eh uh, Patan coba jawab pertanyaan eh uh, buat tanya. Okay, so ya what time nah, kalau what time itu artinya uh, jam berapa ya jam berapa nah what time do you wake up wake up itu apa artinya bangun ya bangun berarti what time wake up langsung jawab aja uh, um, i i wake up if Five hour, five o'clock, ya. Five, five a.m. Five a.m. atau five o'clock. Kalau aku sudah pakai a.m. nggak perlu pakai o'clock, gitu ya. ya. Five, five a.m. ya, five a.m. Maaf ibunya, ibunda ya Fatan nyepatannya uh, tidak perlu diini ya bu. Tidak perlu dikasih tahu supaya Fatan belajar mendengarkan instruksi dari dari guru, gitu ya. Nggak apa-apa bu, salah nggak apa-apa. Justru malah uh, lebih baik salah karena Uh, siswa itu bagus kalau belajar dari kesalahan, gitu ya. Oke, okay, uh, oke. Okay, nah, sekarang ada ini ya. Ada kita belajar bagaimana cara mengungkap sesuatu, gitu ya. Nah, di sini kalau dalam bahasa Inggris itu ada breakfast. Apa itu breakfast? Sarapan. Sarapan ya, breakfast. Oke, okay, lunch. What is lunch? Uh, tempat makan makan siang makan siang ya makan siang ya lunch itu makan siang ya hutan ya lunch itu makan siang ya oke okay. dinner apa itu dinner makan malam makan malam good oke okay. kalau school artinya apa sekolah sekolah oke okay. kalau bedtime waktu, waktu tidur waktu tidur Bagus ya sekarang saya tanya lagi ya Oke, okay. what time, saya tanya lagi ke, ke ini, ke Abdullah dulu, what time do you uh, eat breakfast? Abdullah, halo? I eat breakfast at 7 a.m. 7 a.m., oke, 7 a.m., okay. so, okay. so, oke. Okay. 07.00 AM. Oke, okay, enggak apa jam jam 7 ya. Oke, okay, bagus. Now uh, Alexa lo. Alexa lo? Oke, okay, Alexa I cannot hear your voice ya. Yeah? cannot hear your voice. Oke, okay, uh, ya yeah, you can fix it uh, first ya. Diperbaiki dulu ya. Saya tidak dengar. Mungkin di mute um, atau mungkin uh, ininya bermat, apa? colokannya tidak benar coba uh, ini tanya ke orang apa hello ah ya ya sudah bisa sudah bisa oke okay. what time do you uh, do you have lunch uh, at uh, to uh, 10 p.m. oke okay, 10 p.m. oke okay, ya okay, 10 p.m, oke okay. oke okay, sekarang Fatam Fatam lo eng uh? ya yeah. what, uh, what time what time do you take a dinner hmm. Um six, six, em, uh, seven, em, seven. coba em, em, em, em, seven, I eat, coba em, Mas em, I eat, I eat, dinner, at, dinner at, seven, at seven, seven, p.m., p.m., okay, good. Seven p.m., p.m. itu artinya malam ya, malam, em, em, em, em, em, em, em, em, gitu mas. Oke okay, good. Oke. Okay. Now, uh, oke. Okay. Uh, nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Tuh, ada pertanyaan seperti ini. Perhatikan. Uh, what do you do before bla bla bla? Atau titik titik. Ada before sama after. Before itu apa? Ada yang tahu? Before itu apa? Sebelum. Sebelum. Oke okay, bang. Before itu artinya sebelum. Kalau after? Setelah. Oke. Okay. Sudah sesudah atau setelah ya itu sama sinonim ya sinonim itu berarti kata ini kata sama kata yang sama oke, cuma beda aja uh, masanya cuma tinggal pilih aja gitu ya nah, sekarang saya tanya lagi ya ini bagus ini buat speaking ya semua uh, ada oke okay. Abdullah lagi halo halo Abdullah halo Mister Oke. Okay, uh, What do you do before breakfast? I I what work you, out before breakfast. Uh, what can you repeat again? I work out before breakfast. Okay, And you are up before breakfast. Okay, I work out before breakfast. Okay, bagus. If I, I ask you this question, what do you do after lunch? I pray the word after lunch. Oke, okay. okay, good, that's good ya, yeah. that's uh, good. Oke, okay, Alexa, halo. Yes. Oke, okay, Alexa, I'm to ask you question. What do you do after school? Ah, uh, baru pulang. Oke. Okay. Gimana berarti? Berarti, what do you do after school? Bilangnya ke bahasa Inggrisnya gimana? Ayo pelan-pelan, dibantu, saya bantu. I don't know. I I don't know. Why do you know? Kenapa enggak tahu? Enggak tahu bahasa Inggrisnya sembahyang. Oh, nah, dibantu, dibantu Mas Bapri ya? I pray, I pray, pray ya. Coba saya tulis di sini ya. Perhatikan di, di, di kolom chat ya, Mas Bapri ya. I pray, pray. Nah, pray ya. Coba turunkan, uh, coba uh, ini Alexa. Coba yuk. I, I pray after lunch, hai, okay. hai, itu artinya apa? Iba, hai, hai, ya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kegiatan hai, hai, hai, hai, hai, hai, Termasuk berzikir, berdoa, hai, uh, berdoa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, beribadah bahasa, bahasa indolisanya seperti itu oke okay. uh, Pak Tan Halo Halo Oke okay. what do you do uh, what do you do before breakfast I do it is eh um, do apa? Yo, I Basa salat? Indonesia... Ah, Gimana? Apa oh, kata? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia dulu nanti dibantu. Salat. Salat berarti? Coba. Di kalimatnya pakai ini ya. I pray. I pray. I pray before before breakfast. Breakfast. Nah oke, okay. ini ya tulisannya ya. ya dilihat di kolom chat ya. I pray before breakfast. Breakfast. Oke ya. I pray before breakfast. Oke okay, ya. Yeah. Oke. Okay, yeah. Nah sekarang ada waktu ya di sini ada waktu ya. Oke. Okay, uh. Nah sebelum saya jelaskan ini ya. Uh, uh, sudah bisa nama-nama hari semuanya sudah udah bisa. Uh, uh, eh, Raihana, halo Raihana. Halo Mister. Oke, okay. Raihana sudah bisa nama-nama hari? ini nama-nama hari? Uh, udah Mister. Coba ya, yes, Ayo. Coba yuk dibaca yuk dari sini yuk, sampai sini. Nanti semuanya semuanya ikut nggak apa-apa yuk. Jangan salah-salah yuk. Mande. Ya yang digambar ini ya. Oh, oke, Monday, Monday, coba Mandai. I know it. I know what's name it. Uh, another. I know that. mungkin saja mungkin hari-hari halo yes Mister uh, oke okay ya maaf ya tapi, apa gangguan sebentar di sini tadi hujan dari sore uh, atau dari siang sebentar ya ulang lagi ya semuanya ya oke okay. uh, dari ini uh, dari Rahana ayo coba yuk uh, nama hari yuk tadi gimana Man Monday, Monday. Yeah, terus Tuesday oke okay, good Tuesday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 Friday, Friday, Friday, Friday, Friday, Friday. Friday. Friday. Okay. Okay, yang ini saturday. Saturday. saturday, saturday saturday sunday sunday sunday sunday Friday, Friday, Friday, coba Alexa Friday, Friday, Friday, Friday, Friday, Friday, Friday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Thursday, Thursday. Thursday. Halo? Ya, Thursday gitu ya. Jangan Thursday, nanti Thursday itu mirip seperti yang ini. Thursday gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini saya Oke, okay, halo teman-teman. Ada halo, halo Mister. Oke okay, ya, nah di sini ada nama-nama hari ya, ini dihafalkan ya, karena uh, nanti kita, uh, akan keluar terus Jadi, ya. Kalau mandi itu artinya apa? Hari apa? Mandi, Senin. Senin. Senin. Tuesday itu Selasa. Wednesday itu Rabu. Thursday itu Kamis. Hari apa? kami hari ini Friday hari Jumat-jumat okay, ada ya ya okay, ini bacanya Friday bukan Friday ya Friday kalau Saturday itu artinya apa hari hari Sabtu Sabtu Sabtu Sunday itu hari minggu minggu hari hari, hari minggu ya minggu atau ahad dalam bahasa ini bahasa Arab oke okay, eh uh, nah Oke okay, perhatikan di sini ya. Nah di sini ada kata uh, always, sometimes, sama never ya. Coba perhatikan. Always itu artinya apa? Ada yang tahu? Selalu. Selalu. Selalu. Nah, selalu. Always itu artinya sel selalu. Selalu ya. Selalu. Kalau kalau sometimes itu artinya kadang. Terkadang. Kadang-kadang atau seringkali. Terkadang, kadang-kadang, sering kali, gitu. Kali. sinonim, ya. Nah, never kalau, kalau tidak, never, tidak pernah. apa? Tidak pernah. Tidak pernah, ya. Nah, sekarang ada kalimat, ya. Ada listening, ada ini. Coba nanti kalian ini, ya. Yang nomor satu, yang ini, ya. Yang apa nomor sepuluh ini, ya. Coba carilah ini kira-kira jawabannya apa, ya. Nanti saya akan dengarkan ya, coba nanti always atau never gitu ya. Ini di always atau sometimes, 1, 2, 3, 4 ini ya. Oke siap semuanya, saya putarkan dulu ya. Pupils Book Unit 3 page thirty. Uh, kita coba audionya dulu ya. Nanti kalau nggak terdengar, bilang Mas Bapi ya. Coba. Pupils yes. Book Unit Three. Terdengar enggak- Terdengar enggak teman-teman? Terdengar nggak? Tadi. Dengar, Halo? dengar. Dengar ya. Dengar. dengar. Saya putar akhir ya, coba tugas kalian, coba yang nomor 10 ini, yang tugas 10 ini dikerjakan ya. Nanti akan Mas Bakti putar dua kali ya. Nanti silahkan kalian lingkari, ini atau ini gitu ya. Ini ada atau ini ya, nanti antara ini atau ini. Antara ini atau ini, ini dan ini, ini dan ini gitu ya. Pilih ya. Oke, jawabannya nanti aja ya, di ini dulu, di apa tadi dulu ada, ada ini ada bel, ada ini uh, ada kertas atau apa gitu ya dijawab dulu ya Oke nanti nanti kalau sudah selesai baru baru dijawab bareng-bareng gitu ya ditandai dulu ya Oke saya putar ya pupils book unit 3 page 30. 14, Say it with Stella Teacher, teacher a driver benar ya audionya kok enggak cocok enggak ini cd 1 nomor 40 ini nah, enggak enggak ya audionya enggak cocok Sebentar ya, Mas Peti cari dulu audionya ya. Oke. Okay. Oh, isi Audionya ada dua ya, lima sebentar ya temen, -temen ya. ya dia dia sebentar ya hmm. audio kecampur ke ya sebentar Oke, okay, uh, teman-teman uh, audionya ini ya, uh, mix up ya. Nggak tahu kenapa. Nggak ada dengeran Oke, okay, Mas Bakti ini aja ya. Coba perhatikan Mas Bakti ya. Uh, listening Mas Bakti ya. Okay, audionya ini, yang ini, bagian ini, nyampur. Oke, okay, uh, oke, okay. perhatikan ya, nanti langsung dijawab. Perhatikan Mas Bakti yang bilang, langsung dijawab ya. Simon never plays the part on Mondays. Tadi apa? Dengarkan baik-baik ya. Langsung dijawab ya. Yang benar yang mana? Simon never plays in the park on Mondays. Halo, jawabannya apa? Always atau never? Coba perhatikan Mas Bakti ya. Oke, okay. langsung I dijawab miss. ya. Halo teman-teman, adek-adek. Okay. Simon never plays in the park On Mondays. Apa jawabannya? Mondays. Mas Bakti tadi bilang apa? Coba diperhatikan ya. Nah ini belajar menyimak ya. Oke. Okay. Simon never plays in the park on Mondays. Jawabannya apa? Ini atau ini tadi? Mas Bakti bilang yang ini apa yang ini? Halo? Kok sempat ada diem semua? Halo? Halo? Ya ada kayak tau. Mr. Coba ya, coba saya ulang Mister. lagi ya. Apa? Uh. Ya, ada kayaknya so. Bisa ya? Oh, oh ya ma, oh ya ma, maaf, maaf, maaf, maaf ya, maaf, maaf, maaf. Lupa, lupa, lupa. Ya, Mr. Tidak ada. Oke, okay. ayo ya, coba ya. Simon never plays in the park on Mondays. Jawabannya apa? Simon, never place in the park on Mondays. Simon, I was always. Never or always? bilang never atau always? Simon, I was always. Oke, coba lagi ya. Ulang lagi ya. Coba dengarkan Mas Bakti baik-baik ya. Coba di ini ya. Simon, never plays in the park on Mondays. Never ya, nah never main. ya, berarti Mas Bakti dibilang bilang Neh. never, berarti artinya tidak pernah tidak, tidak, tidak bermain di itu apa? Taman, taman setiap bermain setiap hari, ya yes, ya taman bermain setiap hari ini hari se Senin, ya. Okay. dua kedua, baik-baik Mas Bakti bilang apa ya? Oke, okay. Simon Sometimes, does his homework on Mondays? Mondays. Monday. Tadi Mas Bakti, sometimes atau always? Sometimes. Sometimes, but. Berarti artinya bagaimana? Simon. Sim Simon. Terkadang, simon, ya. Simon, ya. simon simon simon simon, simon. ya okay. ya terkadang Simon terkadang membersih, membersihkan rumah tiap kan Bukan ya, homework itu bukan bukan untuk membersihkan rumah. Ya, home uh, maksudnya adalah homework, mengerjakan. itu adalah bukan pr mengerjakan atau, PR. Bukan rumah, tapi PR. Di, ya, tugas, Ya tugas. tugas, ya tugas, atau tugas, di tugas, apa? tugas, tugas, tugas, tugas, tugas, tugas, tugas, tugas, tugas, tugas, baik tugas, ya. tugas, never tugas, swimming On Wednesday tugas, ini apa tadi? Mas Bakti bilang apa? Simon hmm. never go swimming on Wednesdays. Never. Never. never. Oke, okay, good. Never. Simon tidak, okay, berat, tidak pernah. Tidak pernah pergi berenang hari Sabtu. Kalau kalau bawa nang di hari Rabu. Hari Rabu, Sabtu. ya, bukan Rabu. Sabtu, ya. Rabu, ya. ya. ya. Kalau Sabtu itu, ya Sab, abu itu Saturday. Saturday. Kalau ini artinya Rab, Rabu itu Wednesday. Ya. Oke, okay, nomor empat terakhir ya. always place in the park. on Yang nomor empat. Coba apa tadi? Yang Nomor empat tadi apa? Always ya always. Yeah, always. Oke, okay. okay. berarti artinya bagaimana? I always. Simon, artinya bagaimana? Simon. Simon selalu on the outing. Bagaimana di, di, di hari di hari Rabu. Bukan. Sunday itu apa? Sunday itu ming, Minggu. Minggu, -minggu. Kan? minggu. Kalau Rabu itu Wednesday. Wednesday. Jadi place itu bermain in a park itu apa park tadi? Taman. Taman ya taman. Jadi ini ter terjemahkannya Simon selalu oh, okay. pergi ke taman setiap hari. Minggu. Ming Minggu. Minggu. Oke okay, ya. Nah sekarang ya coba kerjakan ini ya bareng-bareng ya sebentar. Ini dulu. Bentar ya Tunggu dulu ya dulu ya, sebentar ya. Mas buka latihan dulu ya. Kita soal lembar soalnya dulu ya. Nanti latihan lembar Oke, semoga kamu kakak itu. Oke, sebentar ya. Oke, saya lagi. Oke, uh, selain ada teman-teman, halo perhatikan. Ada deh selain ada always, always itu apa tadi? Artinya always selalu, selalu selalu. Oke, sometimes sel tadi artinya apa? Kalau sometimes terkadang, terkadang, terkadang, atau... Oh, terkadang atau kadang-kadang atau seringkali gitu ya itu sinonim ya padanan katanya kalau never artinya tidak pernah, pernah. tidak pernah oke okay. nah satu ada satu lagi ya uh, usually apa itu usually biasanya ya, biasanya nah, ini ya coba ya she uh, coba she usually has cereal for breakfast hmm. dia hmm. Biasanya, biasanya makan makan cereal, saat, saat sarapan siang, sarapan, sarapan ya sarapan, sarapan ya, ya. Sarapan. ya. Sarapan. ya. ya sarapan toh kalau makan siang apa lunch ya, iya ya. kalau breakfast itu sarapan, kalau makan siang itu lunch gitu ya. Nah ini ya seperti ini ya, berarti kalau uh, ini itu pakainya sometimes kalau pakainya apa Yusuf? Sometimes, saatnya kadang-kadang Yusuf itu biasanya. Oke, okay. nah sekarang ya, coba kita jawab ya. Nanti habis itu, ini oke. Okay. Nah, saya tanya dulu, ke ini saya tanya satu ya. Oke, okay. Raihana, uh, yang lebih coba ada kalimat ini ya? Oke, okay. I, I, bla bla bla, do my home after school. Oke. Kira-kira kalau Nayona uh, jawabnya apa ini? Usually. Usually. Oke, Usuli. coba tiru. Oke, coba tirukan Mas Bakti ya. Usually. Usually. Usually. Oke, okay, okay, good. Usually. Usually. Oke, sekarang. Oke, okay, sekarang saya akan ke Fatan. Fatan, halo. Halo, so. Oke, okay. ini ada ada ada ini ya, ada ada pertanyaan ya di bla bla bla close swimming. Terus kemudian keterangannya dia can swimming itu artinya apa? Can tidak tidak bisa tidak bisa. Oke, raihan sudah ya. Ini ini kefatan dulu ya. Okay. Level uh, berarti gimana? Ne level tidak per tidak pernah. Neville. Kenapa tidak pernah renang? Karena tidak sama, bisa, bisa, tidak bisa, bisa berenang, berenang oke okay, ya. Coba, coba dibaca yuk dari awal sampai akhir. Diisi titik-titiknya yuk. i e. he'll never going swimming oke oke. He'll go. Matan, matan, bukan hey, ya. E. E. he ya. He he he he never, never Coast. Go swimming Coast. swimming, swimming. Ya, yeah, titik he can, he, can he can swim. Swim. Oke, okay, good ya. Terima kasih, Oke, okay, lanjut ya. Ke Nahra ya. Halo Nahra. Tadi Nahra ada? Hala. Ya, Nahra yuk kerjakan bareng-bareng yuk sama Mas Bakti yuk. Ya, coba ya. Yang ini ya. Ya. Ya. Oke. Okay eh uh, we apa kira-kira apa we ini coba dilihat kalimatnya dulu ya jangan dijawab dulu coba Mas Bakti jelaskan dulu we titik titik have pizza for dinner tapi cuma satu kah satu kali seminggu ya berarti apa jawabannya kalau satu kali seminggu apa usually, usually ya coba biasanya gitu bagaimana kalau begini We, We usually, usually have have pizza pizza for dinner. For dinner. Oke, okay, artinya kita kita biasanya biasanya makan pizza untuk makan pizza untuk makan malam untuk makan malam. Oke, berarti uh, dinner itu apa? Dinner. Makan. Makan. Makan malam, ya. Dinner itu makan, makan, -makan. malam. Kalau uh, sarapan tadi apa? Kalau makan pagi? Break. Have... Breakfast ya, tadi sudah ya. Breakfast. What? Kalau makan siang? Lunch. Ya. Lunch. Lanjut okay, ya, ya. oke okay, ya. Lanjut ya, yeah. oke. Okay, Pak Nara sudah ke Alexa. Yuk, Alexa, okay. nah, Nara udah oke. Okay. Alexa, yuk. Alexa ini coba diisi. Dia ini apa? Suka-suka nonton TV. berarti jamnya gimana kalau suka? Alexa coba dijawab. I'm not have apa, no, no, it's not about you ya. Ini tidak bicara tentang kamu, Alexa. Ini bicara tentang orangnya. Ini loh, ini kan dia suka top They love it. Berarti bagaimana kalimatnya? Uh, oh. Jawabannya apa? Kalau suka, suka itu berarti sering ya, berarti sering tuh apa? Yusuf sometimes, bukan sometimes. Itu berarti kadang-kadang kalau suka berarti apa? biasa ya biasa, oh yeah, biasanya Yusuli di sini nggak ada always ya adanya cuma usually, ya. And, and sometimes I'm watching a TV. I not have TV this. Ya yeah, oke okay, I get it ya yeah, I get it. But the question is not about you, like Alexa. Pertanyaannya bukan tentang like Alexa, tapi tentang soalnya ini loh, Coba pahami soalnya. B titik titik watch TV in English. Ya, maaf mereka, titik-titik, melihat menonton TV di dalam bahasa Inggris. Terus kemudian ada keterangannya. They loved it. Mereka menyukainya. Berarti kalau suka itu dilakukan sering ya. Berarti Yusuf usually. Nah, sekarang coba dibaca yuk. Dari sini sampai sini. Sampai akhir. Okay. Sometimes. Jawabannya usually. Usually jawabnya. Ini loh. Sudah di jamas bakti ini loh. Coba sekarang dijawab yuk. Dibaca. Sampai akhir. I don't like it watching TV. Yes. I know. I know you don't like it. I know. But the question is not about you. Pertanyaannya bukan bukan tentang Alexa. Pertanyaannya tentang ini loh. Memahami I'm soal ini loh Alexa. Always. No. Jawabannya usually ya. Coba. Coba ini dijawab. Di, di dijawab. Coba ya. D usually they usually coba tururkan mas Bakti deh they usually they usually nah sampai sampai akhir dibaca sampai akhir they watch TV in English they love it oke okay. uh, diisi titik-titiknya pakai usually ya coba they they titik-titik what uh, ini ini ya ini ya diisi ini loh jawabannya usually ini loh sudah dijawab mas Bakti ini loh Usually watch TV in English the they love it. But they love it. Artinya mereka menyukai menyukainya. Oke, okay. uh, Alexa belajar memahami pertanyaan ya. Jadi pertanyaan itu kadang tidak ini tidak sesuai dengan apa tidak selalu tentang Alexa ya. Pertanyaan itu kadang uh, ini sendiri gitu ya. Oke, okay. next ya lanjut ya. Oke sekarang Abdullah sekarang Abdullah, ayo Abdullah halo halo Mister Oke perhatikan di sini ya ada soal seperti ini I talk to strangers strangers tahu nggak apa strangers orang asing ya orang asing ya teman-teman strangers itu artinya orang, orang asing ya Jadi orang yang tidak kita ken. Kenal, kita gitu ya. hmm. misalkan ada orang di pinggir jalan yang tidak kita kenal itu namanya orang orang asing. Nah coba Abdullah, kalau ada pertanyaan seperti ini uh, jawabnya ini gimana isinya apa? Katanya... I never go to strangers. Oke, okay. coba dibaca sampai akhir. It's a really bad idea. Okay. What does it mean? Artinya apa? Itu ide yang sangat buruk. Oke, okay. good ya bagus. Oke berarti I never talk to stranger. Saya tidak pernah ngobrol sama orang orang asing karena it's a really bad idea. Itu ide yang pun yang, yang sangat buruk atau ide buruk. Yang, oke tadi sudah ya. Oke. Nah sekarang kita jawab bareng-bareng ya selanjutnya ya untuk nomor ini ya nomor terakhir ini ya. She titik-titik goes to the park on Sunday. Nah, kalau dia perginya ke selalu setiap hari Minggu, every Sunday, setiap hari berarti jamnya di nih? Always. Good. Always, ya. Yeah, she always goes to the park on Sundays. Oke, okay, bagus ya. Oke, okay, satu lagi, satu soal lagi. Ini yuk. We titik-titik get up at 7 ini ya ini ya every except the weekend berarti bagaimana usul nih usul Good. usul itu artinya kegiatan yang sering tapi kalau sering itu kadang suka lewat satu atau dua hari gitu jadi misalkan Mas Bakti bangun pagi setiap jam 4 tapi kadang kelewatan jam 5 makanya bilangnya usually kalau always itu selalu jadi setiap hari itu bangunnya jam-jam 7 terus makanya bedanya di situ kalau always itu kadang kalau usually itu kadang kita kita ini apa kita kelewatan sehari dua hari gitu ya oke okay. nah sekarang ya uh, oke okay. sekarang tinggal ini coba adik-adik di sini ya adik-adik di sini coba. coba ini ya buat kalimat ya uh, sudah bisa ngetik nggak di ini sudah bisa ngetik di ini enggak sudah bisa ngetik di di chat ini enggak zoom nggak ada yang belum bisa, coba angkat tangan. Kalau belum bisa, ada yang sudah bisa. Ada yang ada yang belum bisa, coba. Ada yang sudah bisa, sudah bisa semuanya. Oh, saya siapa? Siapa yang belum bisa? Tadi siapa? Siapa yang belum bisa ngetik di Saya, okay. siapa? Pak Kakak, Kakak, Kakak, Kakak, Kakak, Kakak, Fatan belum Kakak, Kakak, Kakak, Kakak, teman-teman, Kakak, Kakak, coba buatlah kalimat sehari-hari ya. Kakak, misalkan. Kakak, Kakak, Kakak, Kakak, Kakak, Kakak, Kakak, contoh Kakak, ya kita buat kalimat ya satu kalimat aja nggak usah banyak satu kalimat aja ya. nah, ini kita pakai always never atau sometimes gitu ya kita coba ya pakai kalimat ya buat kalimat pelan pelan aja nggak apa-apa kita Oke, uh, lihat di sini, teman-teman. Uh, ya, lihat ya, ada-ada ya. Coba, kalau saya inggrisnya, saya selalu bangun jam 6 pagi. Berarti, bagaimana? I always wake up. Every, uh, sorry, wake up. Saya bangun selalu bangun jam 6 pagi. Berarti, I wake up. I always wake up. At six a.m. Ya, salah selalu jam 6 pagi a.m. always wake up at 6 a.m. coba ya. Oke gini deh, nggak perlu nggak perlu nulis nggak apa-apa saya tanya aja langsung ya mas tanya aja ya langsung ya. Oke, Nara halo Nara. Nara halo Nara halo? halo nggak kedengeran suaranya Iya. Oh, Nara ya, oh, ya. Nah, kita ada ya Nara nah, nah, nah, uh, Mas Bakti bantu nggak apa-apa coba Nara nah, tidurnya jam berapa nah, nah. Apa, <tid> Nara apa Miss kalau tidur jam berapa apa Miss kalau tidur jam berapa kalau tidur jam berapa tidurnya biasanya jam berapa nggak eh, kedengeran Nahra loh nggak kedengeran loh kalau tidur jam berapa kalau tidur jam berapa jam berapa? masa pagi tidurnya Tidur tidur malam jam berapa kalau tidur malam jam berapa? Jam berapa, Nara? Tidurnya jam berapa? Tidurnya jam berapa? Uh, jam 11. 11 malam? Gak ke malam, antar malaman. Ya udah, coba ini ya. Oke, kita buat kalimat ya. Saya kalau misalkan saya kadang tidur jam 11 malam. Itu bagaimana bahasa Inggrisnya? I I sleep I sometimes. I, okay, some. Oke, Nara dulu ya. Nara dulu ya, teman-teman. Ini aja, nanti ada gilannya. Coba Nara dulu ya. I kadang bagaimana, Nara? Sam. I Sometimes, sometimes, ya, sometimes, sometimes, sometimes. Nara coba, nara perhatikan sini, Nara. i sometimes, sometimes, oke okay. sleep sometimes. sleep i, sleep sleep at at 11 7 p.m ya yeah. yeah. coba, coba dibaca yuk narayu saya kadang coba dibaca yuk dari awal yuk I sometimes I sometimes sometimes sleep sleep at on at berapa ini bahasa Inggrisnya ini Ilah, eleven, yeah. Eleven, PM, ya. Yeah. PM. Oke, okay, coba ya. I sometimes, I Sometimes, sometimes, sometimes sleep, sleep. At, sleep. at, eleven, eleven, PM, PM. Oke, coba ya, baca sendiri ya, coba, enggak nggak dibantu Mas Bakti. coba. Ayo, I, coba ayo. I, uh, meet, sometimes, sometimes, time, sleep at eleven ya. pm. Oke, berat, bagus ya, oke bagus. Artinya saya kadang tidur jam 11 malam, ya, oke. Sekarang lanjut ke okay. Alex, sayo Ara, oke, okay. silahkan di-mute, Ara. Oke, okay, Alexa yuk, coba di-unmute, nah, Alexa. Alexa, halo? Alexa, coba di-unmute, Alexa. Yes, okay. what happened? Ya, yeah, Alexa, I want you to make a sentence, ya. Coba, Alexa, buat kalian... ya. Alexa, kalau uh, pernah pergi ke ini nggak? Ke apa? Uh, pergi tamasya enggak? ke taman enggak? atau kemana gitu? Yes. Kalau oke. Okay. Biasanya kalau pergi tamasya setiap hari apa? atau ini sebulan sekali atau gimana? Eh At, uh, Sunday and Saturday. Oke, okay, good. Perginya ke mana? A park. Park. Oke, okay, berarti and bilang Oke, okay, and swimming. Oke, okay, like love swimming. Oke, okay, kita per swimming aja ya. Coba saya pergi ke apa? Saya pergi, ber, saya selalu pergi berenang setiap hari Minggu. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I, I'm sometimes selalu, uh, selalu, selalu. Always I, I go to the park or swimming, and uh, Sunday go to the swim or park. Oke, okay. kalimatnya uh, simple aja, Alexa. Saya selalu pergi berenang setiap hari minggu, gitu aja. Yes. Nah, coba, coba, dibuat bahasa Inggrisnya ya. I'm always at Sunday go to the swimming. Oke, okay. kembali kalimatnya ya. I always go swimming In Sunday. on sun, Sunday. Bukan bukan ini ya, on sun, Sunday. Ini ya, coba. Alexa, coba di, di ini. Sundays. Yes, maksudnya coba di dari depan yuk. Coba dari depan yuk, dibaca. I always go swimming on Sunday. Yes. Oke, okay, good bagus ya. Jadi kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Jadi bukan I am Sunday uh, go swimming. gitu salah ya. Kalimatnya seperti ini. I always go swimming on Sundays. Gitu ya Oke. Okay. Nah, sekarang Fatan, halo. Agus, ya, Patan. Uh, ini kalau apa? Kalau apa itu kalau mandi jam berapa, Fatan? Kalau mandi sore jam berapa? Mandi sore. Jam, nah, 4. jam. jam 4. Jam 4. Berarti kalau saya saya uh, selalu mandi sore mandi jam 4 sore gitu bagaimana? I I I Kalau apa bahasa Inggrisnya? I, all, all, uh, selalu bahasa Inggrisnya apa, ayo, uh, tadi sudah, all, always, always, good, Bagus. mandi apa bahasa Inggrisnya, take, take a bed, take a, a, bed. Nah, take a bed yeah. itu artinya mandi, jam berapa, at, 4 sore gitu a gimana, for, 4, 4 PM. Oke, okay, good ya, Coba dibaca dari awal yuk. I, I will always ya, yeah, always. Always okay. take, uh, back at, at 4:00 PM. Oke, okay, good ya. Yeah. 4 PM. Right. Bagus. Okay, lanjut ke ini ya kesempatan tadi sudah terima kasih Patan Terus kemudian Raihana Halo Raihana Halo Mister Raihana kalau ngerjain PR biasanya waktu kapan kalau Raihana ngerjain PR jam 10 Mister jam 10 apa malam-malam Oh berarti tidurnya jam berapa Raihana when do you sleep oh, sebelas sebelas Eh, lainnya kelas berapa? Lainnya kelas berapa? Kelas SMA berapa, kelas satu, oh SMA kelas satu itu. Oh SMA, dong. oke okay, ya. okay. Berarti wajar ya. Coba tayangnya ya. Eh, uh, saya eh uh, mengerjakan PR uh, jam sepuluh malam. Bagaimana? Kadang ya, kadang ya. Kalau enggak ada PR kan enggak hmm. ngerjain ya. Berarti kan kadang ya. Coba saya kadang mengerjakan PR jam sepuluh malam gitu. Bagaimana? I sometimes, I sometimes, I sometimes. Gak ada m-nya ya. I sometimes, good. I sometimes. Work, work working homework. Bukan. aduh do. Mengerjakan itu bahasa oh. Inggrisnya apa? Do. Do my home. Home. homework. Homework. Okay. Do my homework. At. At ten. Tiga 10 PM, 10 PM. oke okay, bagus. 10 PM, pm. PM 10 pm sore artinya so, sore ya puluh enam, tiga puluh enam. Tiga apa enam, uh, Apa itu enam. apa puluh enam, tiga puluh enam. Tiga puluh enam, tiga setelah jam 12 siang Itu tiga ini pakai PM, tapi kalau sebelum jam 12 siang itu pakainya A, AM. Oke, ya, Raihana ya? Iya, Mister. Oke, okay. uh, uh, Abdullah, halo. Abdullah, halo? Is you still there, Abdullah? Halo, Mister. Oke, okay. uh, Abdullah homeschooling ya? Yes, Sister. Oke, okay. berarti kalau homeschooling tidak berangkat ke sekolahan ya? Iya, nah. ya. Berarti Bikin kalimatnya begitu Saya tidak pernah pergi ke sekolah. I never go to school. Good. I never go to school. Oke, okay, bagus. I never go to, to school. Saya tidak pernah pergi ke sekolah. Because kalau karena saya homeschooling gitu bagaimana kalimatnya? Because I'm homeschooling. Good. Because I am home homeschooling, saya sedang homeschooling, ya, jadi saya nggak pernah pergi ke sekolahan karena saya home homeschooling ya, Oke, okay. seperti itu ya, jadi penggunaan kata always, uh, never, sometimes itu harus tepat kalau always artinya apa always tadi? artinya apa always? artinya apa always kalau kok diem semua? artinya apa always? Oke. Okay. Selalu, selalu. Oke. Okay. Sometimes itu arti kalau sometimes apa tadi? Terkadang. Terkadang atau kadang-kadang atau seringkali gitu ya. Itu padanan kata ya, itu sinonim ya. Kalau never tidak pernah. Hmm, tidak pernah ya. Oke. Okay. Itu semuanya disebut keterangan waktu. Jadi kalau misalkan I always wake up at 6 AM itu berarti menandakan selalu, kadang Expert. Kalau usually tadi apa? Usually. Apa tadi? Usually? Biasanya. Biasanya. Biasanya. Oke, okay. bacanya usually ya, bukan usuli tapi Yusuf usually ya. Yeah. Oke, okay. sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya, teman-teman sama Mister Bapak. Kalau ini enggak, apa, apa ini uh, iya, teman-teman ya. Kalau sama Mas Bakti enggak apa-apa, jangan takut salah ya. Uh, nanti Mas Bakti benarkan enggak? Ya, saya takut salah gitu ya. Terus, untuk teman-teman lain yang apa yang ini uh, intinya, kita belajarnya enggak, enggak ini enggak apa nggak enggak tegang ya. Jadi, kalau nanya-nanya aja enggak apa-apa gitu ya. Sambil minum, sambil makan enggak apa-apa gitu ya. Cuma. Setidaknya fokus, ya. Fokus ke, ke dengarkan, Mister Bakti. Kalau bicara, ya oke. Okay. Okay, uh, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, uh, kita tutup ya. Materinya sudah selesai, ya. Uh, untuk materinya sedikit ini, sedikit padat. Kalau itu, oke. Ya, uh, oke. Okay. Uh, saya tutup dulu, teman-teman. Ada-ada, terima kasih. Sudah bagus, bahasa Inggrisnya ya. Watan uh, juga, Raihana juga, Nara. Untuk Raihana, untuk Raihana latihan ini ya, Raihana, prononciation-nya ya, pengucapannya ya, latihan ya. Nanti kalau ketemu lagi, kita latihan ya. Ya, seperti itu aja. saja. Saya tutup, masyarakat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Thank you so much, Mister. Mister. Oke, okay. belajar baik. terus ya, belajar terus ya. Oke, okay. saya kembalikan ke kasih. Ya, Mbak Sri, silakan. Oh, Mbak S. Baik. Okay. Ya, baik, terima kasih, Mister. Sebelum Mas? kita tutup kelas pada malam hari ini, mari kita tutup dengan membaca keparatur majelis Bismika Allahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu, uh, Mbak Sri. Eh, udah keluar ya. Udah udah keluar Pak. Oh iya, udah berkeluar. Uh, ini tolong difoto ya, Mbak Sri. Oke, okay, nggak apa-apa, Mister. Makasih banyak, Mister ya. Iya iya. Coba untuk ini, ya, Pak. Untuk kelas, apa untuk kelas?